ومن يضل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا الذين الله حق تقاته ولا Ya ayuhal nasu attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa attaqo allaha bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa umuri wa bid'ah wa bid'atin wa finnar wa akhwati rahimani puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya dan anugerahnya, terutama nikmat Islam, iman dan nikmat mengenal Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebuah hal yang wajib kita wujudkan secara bersama, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nikmat itu akan terus berada pada seseorang selama dia mewujudkan kesyukuran kepada Allah SWT. Namun nikmat itu akan pergi dan hilang darinya apabila ia tidak pernah mewujudkan rasa berterima kasih kepada Allah SWT. Dan tidak pula kita lupa bersalawat serta mewujudkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi sebab kita merasakan sebuah kenikmatan yang besar di hari ini, yaitu kenikmatan Islam. Maashirul Muslimin, rahimani warahimakumullah. Pada pertemuan yang telah berlalu kita telah membahas seputar hukum Memenuhi undangan, undangan pernikahan. Apakah ada di antara kita yang masih mengingat hukum, menghadiri undangan pernikahan, atau saya tunjuk siapa yang masih ingat, apa hukum menghadiri undangan? undangan apa? undangan sunatan atau undangan apa? undangan walimahan ya. walimah itu umum ya walimah apa artinya acara makan-makan? Ya. walimah ya. menyediakan santap siang dan memanggil orang itu walimah namanya kalau ditambah walimah urus urus, ah, urus itu pernikahan ya, artinya urus apa? pernikahan jadi santapan pernikahan ya. apa hukumnya? Wajib. Ada berapa syaratnya? Empat lima. Ada berapa? Lima. Yang pertama siapa yang bisa sebutkan? Ah, dari ujung kanan. Fathul Yamin. Imaas Yamin. Ya, dari sisi kanan. Kewajiban menghadiri undangan ada lima syaratnya. Kata beliau. Kata saudara kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaganya. Ya, betul ada 5. 3. Yang pertama Ketika diberi undangan khusus. Yang kedua Tidak terdapat kemungkaran. Ya, tidak terdapat kemungkaran. Entah kemungkaran berupa musik campur-baur antara perempuan dan laki-laki ataupun apa? Yang disembeli di situ adalah hewan-hewan yang tidak di yang tidak dihalalkan, seperti misalnya apa? Hah? Seperti apa? Ya, salah di malum ya. ya. Atau sesembelihan yang pada asalnya boleh dimakan dagingnya, tapi dia sembelih bukan untuk Allah, tapi menyebut apa? Menyebut hal-hal yang diagungkan di tengah masyarakat. Nah, itu kemungkaran. Yang ketiga syaratnya adalah... Yang ketiga, ada tiga syaratnya yang pertama, undangan khusus yang kedua tidak terdapat kemungkaran pada acara walimah tersebut yang ketiga, apa? bersifat umum, maksudnya bagaimana? tolong jelaskan, kita masih awam <Syukur> <Syukur> coba, dapat ini bersifat umum, tak silakan. silahkan, silahkan Tolong di sampingnya, di belakangnya, kiri-kanan, dibantu. Ya. Dan saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Hah? Bukan. Itu lain itu. Itu cawan pembahasan nanti di bawah. Kita sudah bahas itu. Tidak memiliki apa? Tidak memiliki udur ataupun alasan yang akan menghalangi dia dari hadir. Ya ini ada tiga ya diingat-ingat ya masalahnya kita selalu diperhadapkan dengan undangan pernikahan iya kemudian sebenarnya masih banyak tanya jawab yang telah kita ambil uh, seputar materi yang telah kita bahas pada pekan yang lalu namun karena waktu yang, sening, yang senang tiasa berjalan kita akan memanfaatkan pada perte, uh, apa namanya pembahasan yang baru Kemudian pembahasan di malam hari ini ya. Sama kita waktu kecil kalau sering dia nasihat oleh orang tua, itu terus ya. Akhirnya apa? Berasap telinga. Akhirnya apa? Itu yang perlu kita wujudkan adalah pengaplikasian dari sebuah nasihat. Kemudian pembahasan di malam hari ini kata penulis Hafizhahullah taala Ijabatu da'wati ta'amin ghairi wal ghairi walimati bisa dibaca ghairi bisa dibaca ghaira Hukum memenuhi undangan selain walimah pernikahan Apa pembahasannya Hukum menghadiri undangan selain pernikahan misalnya undangan acara syukuran atau apa acara Akikahan, acara sunatan atau acara, acara apa lagi? Banyak ya, iya. Acara makan-makan misalnya setelah talim diantara jamaah, ayo ke rumah ya. <laughs> Kemudian kita bahas apa hukumnya seperti ini, misalnya kata penulis kata anil akikatiwagirihah seperti undangan untuk menyantap hidangan akikah ataupun sejenisnya. Ataupun, semisalnya Ikhtalafal ulama Fi hukmi ijabatiha Para ulama' Telah berselisih pendapat Tentang Hukum memenuhi undangan itu Ya Jadi ada perselisihan Terkait dengan Hukum memenuhi undangan Selain undangan pernikahan Pendapat yang pertama Jadi di dalam ilmu fikih identiknya itu ada apa? Ada perselisihan. Ya. Jadi boleh bagi seorang, misalnya A pendapatnya nomor satu, B pendapatnya nomor dua. Tidak boleh saling mengingkari. Selama apa? Selama ada dalil yang dia pegang dan dalilnya benar. Dalilnya apa? Benar. Itu dalam perselisihan fikih. Adapun akidah, itu tidak boleh. A mengatakan Allah ada di atas. B mengatakan Allah ada di mana-mana. C mengatakan Allah ada di hati. Apa lagi? D mengatakan Allah di mana? Bukan di atas, di bawah, samping, kiri, kanan. Ya. Tak boleh ya, seperti itu. Pembahasan akidah itu hanya satu. Hanya satu. Pembahasan akidah tidak boleh seorang memilih pendapat. Ya. Hanya ada satu pendapat. Beda dengan fikih. Seorang bisa memilih beberapa pendapat dengan catatan harus memegang dalil yang kuat harus memegang dalil yang kuat pendapat yang pertama kata penulis ijabatul alqaulul awal tajibul ijabatu li hadhihi adawati sallallahu alaihi wasallam ida du'iya hadukum ila alwalimati falyatiha yashmalu hadal amru walimatul ursi wa pendapat yang pertama Wajib untuk apa kemarin pengertian wajib masih ingat pengertian wajib sudah dibahas ya ya di belakangnya sampingnya Al Munzir samping kirinya ya bukan samping kanannya aman Insya Allah samping kanannya Hah? apa wajib ada masih ingat? Kemarin sudah diberikan pengertian. Nah, saudara kita. Akhshamsul. Fidhafullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu SWT memberkahinya. Ya. Sudah didoakan keberkahan. Ayo, dijawab. Apa wajib? Sebuah perintah yang jenis perintah tersebut memberikan tekanan, menekankan kepada orang yang diberi syariat, harus melakukannya ya sebuah perintah yang lazim yaitu yang betul-betul harus dilakukan oleh apa oleh seorang yang diberi beban syariat yang diberi beban syariat yang pertama syaratnya berakal yang kedua balik atau balik ya? ya jadi yang pertama kata para ulama hukumnya wajib menjawab undangan selain Undangan pernikahan. Ini yang pertama. Pendapat yang pertama. Mereka berdalil, lihat coba ya. Para ulama, mereka tidaklah berkata kecuali berlandaskan oleh dalil. Entah Al-Quran dan Sunnah. Tapi di zaman sekarang, orang-orang tidaklah berargumen. Kecuali dengan apa? Dengan atas dasar apa-apa yang telah berlalu dari nenek moyang Mereka. Seperti orang kafir, orang musyrik dari zaman dahulu Ketika mereka ditanya, ayah ikut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya kepada Rasulnya Berupa Al-Quran, apa kata mereka? Kami hanya mengikuti apa yang di kami dapati dari nenek moyang kami Ya Padahal nenek moyang mereka tidak memahami Terkait dengan perkataan apa? Terkait dengan perkara agama Ya Makanya kita lebih menjunjung tinggi Al-Quran daripada Daripada agama nenek moyang. iya. Di zaman, di hari kiamat nanti, Nenek moyang tidak akan dapat memberikan syafaat kepada kita. Yang dapat memberikan syafaat kepada kita adalah apa? Adalah Al-Quran. Keselamatan sejati itu seorang selamat dari peneraka dan masuk ke dalam syurga. Kemudian kata penulis, Mereka berdalil, Pendapat yang pertama, para ulama berdalil. Dengan sebuah hadis Nabi SAW, إِذَا ahadukum أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَ فَالْيَأْتِهَا apabila salah seorang dari kalian itu diundang untuk menghadiri semua acara resepsi makan iya acara makan-makan فَالْيَأْتِهَا -makan. hendaklah ia menghadirinya ini perintah, hendaklah asal perintah adalah apa? adalah wajib iya adalah wajib selama tidak ada hal yang memalingkannya dari wajib menuju ke sunnah kata penulis hadis ini mengandung sebuah perintah yang mencakup acara resepsi pernikahan ataupun semisalnya bahkan telah datang pada sebahagian riwayat hadis ini yang menyebutkan secara jelas akan kewajiban seorang memenuhi undangan selain pernikahan yaitu sebuah hadis yang tercantum dalam buku sahih muslim Rasulullah s.a.w. mengatakan fal yujib urusan kana au nahwahu maka hendaklah dia memenuhi undangan entah undangan pernikahan ataupun semisalnya ya semisalnya seperti undangan akikah, undangan acara syukuran undangan acara sunatan dan sejenisnya Wahada mazhabul zuhiriyyati wabagus syafi'iyah dan pendapat pertama ini adalah pendapat orang-orang yang mengikuti mazhab orang-orang zahiriyah dan mengikuti mazhab orang-orang imam syafi'i. Kalau mazhab zuhiriyyah itu cara mengambil hukum dari hadis sesuai dengan zahirnya iya sesuai dengan zahirnya Sama misalnya Rasulullah SAW melarang seorang kencing di air tergenam ya. Rasulullah melarang kalau ada air tergenam, tidak boleh kencing di situ, tapi orang-orang yang mengikuti mata berakhirnya mengatakan, boleh bagi seorang kencing di air tergenam tapi jangan kencing langsung kencing di botol lalu ditumpah ya. ini apa? berakhir hadis dia lihat tidak boleh kencing langsung, berarti kalau kencing melalui botol, kemudian ditumpah itu apa? itu boleh kata mereka di antara zahir dari hadis yang diambil, apa kata Rasulullah sallallahu terkait dengan izin wanita perawan ketika ditawarkan menikah? Wa ibnuha simatuha dan izinnya wanita perawan ketika diminta izin untuk dinikahkan adalah dengan diamnya. Berarti diamnya wanita adalah wanita perawan tentunya ya. Dengan apa? Dengan senyumnya, masyaallah. <laughs> Ya izinnya kata Rasul Sallam paling lebar senyumnya beliau. Alhamdulillah, <laughs> <Barat> barakah <big. laughs> fik Ya. Jadi izinnya wanita perawan itu dengan diam. Nah, coba lihat orang-orang akhiriah, orang-orang yang mengambil apa yang nampak dari hadis. Apa kata dia? Kata mereka, kalau ada wanita perawan yang dinikahkan sebelum dia dinikahkan diminta izin darinya untuk dinikahkan dan ia mengatakan saya ingin menikah atau mengatakan iya maka pernikahan yang berlangsung itu batal itu apa? batal, karena yang disebutkan di dalam hadis itu dia harus diam sementara dia mengatakan apa? iya saya setuju maka kata mereka batal kenapa? karena berselisih dengan apa? dengan konteks zohir hadis tapi sebenarnya apa? Tidak, iya, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi itu yang paling minimalnya, keadaan yang paling minimalnya. Iya. Itu orang-orang ath-Thahiriyah. Jadi madhab yang terkenal itu yang pertama mazhab ath-Thahiriyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafi dan Hanbaliyah. Kemudian pendapat yang kedua dari memenuhi undangan selain undangan pernikahan Kata penulis Tustahabul Ijabatul Ihatih Dakwa Walatajib. Pendapat yang kedua Disunnahkan untuk menghadiri undangan selain pernikahan dan tidak sampai wajib dan tidak sampai apa wajib. Kalau sunnah apa sunnah itu sebuah perintah yang diperintahkan oleh syariat namun tidak ditekankan untuk dilakukan sebuah perintah yang diperintahkan oleh syariat namun tidak ditekankan untuk dilakukan kalau kewajiban apa? ditekankan untuk dilakukan nah kalau melakukan hal yang sunnah apa hasil yang didapat kata para ulama diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak mengapa orang yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak mengapa bagi orang yang meninggalkannya kemudian kata kelompok yang kedua ini فَالْأَمْرُ بِيْجَابَتِهَا يُحْمَلُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ maka seluruh perintah yang terdapat di dalam hadis Nabi wajibnya menghadiri memenuhi undangan selain acara pernikahan itu bermakna mustahab sunnah Ya Bernama mustahab sunnah Perhatikan ya Sunnah itu memiliki berbagai macam nama Yang pertama mustahab Yang kedua nafilah Ya Yang kedua nafilah Yang ketiga faadilah Banyak namanya Tapi yang paling sering Itu mustahab Sunnah Nafilah Fadilah Ya dan sunnah juga itu berbagai macam, bertingkat-tingkat. Ada sunnah yang ditekankan, ada sunnah yang tidak ditekankan. Kenapa kata mereka? Jadi kelompok ini, kelompok kedua itu memalingkan perintah habis Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri undangan dari wajib ke sunnah. Berarti perlu dalil? Iya tidak. Perlu dalil yang mendukung pendapat mereka bahwa perintah menghadiri undangan selain pernikahan itu hukumnya sunnah bukan wajib ya, kelompok kedua ini telah memalingkan perintah Rasulullah SAW dari wajib ke sunnah berarti harus ada dalil yang semisalnya yang memalingkannya Kata eh, kelompok kedua ini liwujudin liwujudi sarifin li thalik. karena adanya dalil yang memalingkannya apa dalil yang memalingkannya fafi sahihi muslimin An Anas bin radhiyallahu ta'ala anhu, anna jarran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farisiyan kana tayyibal marq. Dalil yang memalingkannya dari wajib ke sunnah adalah sebuah hadis yang tercantum di dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Anas ada hubungan apa dengan Rasulullah sallallahu Hubungan apa? Hmm? Ada yang tahu? Anas adalah menantu pembantu, ya, Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun? Kalau saya tidak ingat sekitar 10 tahun. ya, 10 tahun. Itu bukan celaan terhadap seseorang yang menjadi pembantu terhadap seorang ahli ilmi. Ya, seorang yang berilmu. Ia mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan hadisnya ya. bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang tetangga yang berbangsa Persia dan adalah tetangga beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat pandai dalam memasak. Ia sangat pandai dalam memasak. Fasana Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma jaa ya di suatu hari tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membuat sebuah hidangan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia pun mengajak Rasulullah untuk hadir. Ya, perhatikan. Fakala wahadhi li Aisha takala tetangga beliau Alih Sallam Alih Sallatu Wasallam datang ke rumah beliau untuk mengajak hadir di rumahnya menyantap acara makan-makan selain pernikahan apa kata rasulullah s.a.w. apakah undangan ini untuk istri saya Aisyah ta'ala anha iya yeah. ini betul-betul suami yang cinta ke istri ya yeah. kalau kita misalnya datang dipanggil sama ikhwa ayah datang ke rumah hijamin bawa istriku deh. nanti banyak sekali ceritanya iya <laughs> <Yeah. laughs> nanti dah bisa cerita bebas kalau mau istriku iya yeah. Jangan bawa dia. Ah, itu zaman sekarang. Iya, enggak usah bawa istri. Nanti kita tidak bebas cerita di mobil atau di rumah. Ah, lagi cerita, ya. Toilet Rasulullah sallam, apakah undangan ini untuk Aisyah? Iya, yang jomblo juga masyaallah tertawa ya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk melepaskan ke, apa namanya? Melepaskan masa bujangnya. Iya. Ya satu kali saja minnya. Kecuali apa namanya? Doanya double itu Tidak apa-apa. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, apakah undangan ini untuk Aisyah juga? Apa kata tetangga beliau alaihi salatu wasallam? Qala la. Undangan ini bukan untuk Aisyah. Hanya untuk engkau. Wah well, luar biasa, sekejinya. Ya? <gimana>? Kemudian fakal Rasulullah SAW, tak. Maka Rasulullah SAW tidak ingin pergi juga, karena istrinya tidak diajak. Ia masa kenyang sendiri. Ia istrinya kelaparan. Ia, masya Allah. Ini diantara bentuk gambaran kecintaan seorang suami terhadap istri Kemudian Rasulullah tidak ingin pergi, memenuhi undangan tersebut. Coba lihat, diajak ke rumah, diundang langsung secara khusus lagi, tapi dia tidak datang. Ada ya. Kemudian orang ini, tetangga Rasulullah SAW, kembali memanggilnya, ayo datang ke rumah Wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kembali mengulangi pertanyaannya, apakah undangan ini untuk Aisyah juga? Kemudian orang ini mengatakan tidak, undangan ini khusus untukmu. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, saya tidak ingin pergi. Ya, saya tidak ingin pergi. Hingga lelaki ini mengulang ketiga kalinya. Datang ke rumah Rasulullah SAW kembali mengundangnya. Kemudian Rasulullah SAW kembali mengulang pertanyaannya. Apakah undangan ini untuk istriku juga? Untuk Aisyah juga? Barulah ia mengatakan, naam. Iya. Daripada anda datang? Iya. Lebih baik ikut saja. Ya. Kemudian orang lain mengatakan dia roh Rasulullah. Ini undangan untuk istrimu juga. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi bersama Aisyah hingga datang ke rumah tetangga beliau alaihi salatu wassalam. Dan inti dari hadis ini adalah kata penulis, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafaḍa" ijabata da'watihi li'ta'amilladhi sana'ahu lahu li'udhrin la yakfi misluhul isqatil wajib inti dari hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW telah menolak ajakan undangan untuk apa? undangan untuk menyantap sebuah santapan yang telah dibuat oleh tetangga beliau AS, dengan sebuah alasan perhatikan semua alasan yang mana alasan ini tidak cukup untuk menggugurkan kewajiban apa alasan beliau kata penulis alasan Rasulullah SAW ada muda'wati Aisyah karena tidak diundang Aisyah alasan ini tidak akan mungkin menggugurkan semua kewajiban maksudnya apa maksudnya kewajiban ketika sesuatu tersebut adalah sebuah kewajiban maka harus dilaksanakan walaupun istri kita misalnya tidak diundang ya, kalau misalnya menghadiri sebuah acara per, acara undangan selain pernikahan itu wajib maka Rasulullah SAW akan pergi walaupun Aisyah RA anha tidak diundang karena tidak diundangnya Aisyah itu bukanlah alasan yang dapat menggugurkan kewajiban bisa dipahami? bisa dipahami? bisa ya? nah Kata penulis, falau kanatil ijabatu wajiba, lama rafadan Nabi Seandainya memenuhi undangan selain acara pernikahan itu wajib, maka Rasulullah SAW tidak akan menolak untuk hadir. kerana sekadar Aisyah radhiyallahu taala anha tidak diundang. Ini alasan yang pertama. Jadi ada hadis yang memalingkan dari wajib menuju ke mana? Ke sunnah hadis ini. Ya. Kemudian alasan yang kedua, dari alasan secara akal kata penulis wali an nafiijabatihi wali an nafiijabilhuduri ligoiri wali matil orsi mashakatan al nas dan kerana ketika diwajibkan untuk menghadiri acara santapan selain pernikahan itu terdapat keberatan bagi manusia merat tidak kalau misalnya tetangga datang acara ke diundang misalnya hadir ke acara akikah datang tetangga yang lain. Acara syukuran, datang tetangga yang lain acara apa? Acara sunatan, datang tetangga yang lain acara baru baru apa? Baru potong rambut yang punya rumah. Itu apa? <laughs> itu akan memberatkan manusia. Iya. Memberatkan manusia. Jadi pendapat yang mewajibkan itu perlu apa namanya? Perlu diteliti kembali karena banyak hadis atau banyak alasan yang Menyebabkan menghadiri undangan walimah selain pernikahan itu hukumnya apa sunnah kata penulis wahatamatul bujumhuril ulama wawal arja dan pendapat yang mengatakan sunnah menghadiri acara selain pernikahan itulah pendapat yang benar di mana mayoritas para ulama itu berpendapat dengannya kemudian hadis yang lain Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman so falyusalli wa in kana muftiran falyat'am" Akhrajahu Muslim aidan Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza du'iya ahadukum" apabila salah seorang dari kalian diundang fal yujib maka hendaklah dia menjawabnya fa'inkana so'iman fal yusalli apabila ia sedang berpuasa maksudnya orang yang diundang tersebut sedang berpuasa fal yusalli maka hendaklah ia apa? ha? fal yusolli. apa fal yusalli? hendaklah ia apa? ha? hendaklah ia berdoa, mendoakan orang yang orang yang mengundang bukan membatalkan, nanti ada perincinya, perinciannya dilihat puasanya, apakah sunnah atau wajib kalau wajib tidak boleh, kalau sunnah bagaimana apakah yang lebih utama dibatalkan atau tidak ya, nanti akan datang maka apabila ia berpuasa sedang berpuasa kata Rasulullah s.a.w. memberikan petunjuk, maka hendaklah ia apa? mendoakan orang yang mengundang maksudnya tetap hadir tapi apa? Cukup memberikan doa kepada orang yang mengundang, memberikan doa kepada kedua mempelai, ya kedua mempelai. Ini diantara mananya value solli. Karena solat secara bahasa itu adalah aduak berdoa. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya value solli hendaklah dia solat, maksudnya hendaklah ia solat di rumah orang yang mengundang tersebut dan mendoakan keberkahan terhadap terhadap orang yang mengundang demikian pula mendoakan pengampunan ini atas dasar sebuah hadis Rasulullah SAW pernah diundang oleh salah seorang sahabiah yang bernama Ummu Sulayn radhiyallahu ta'ala anha ketika Rasulullah SAW diundang ia pun sampai ke rumah orang yang mengundang beliau ia salat dua rakaat ia, ia salat dua rakaat nah dari sinilah para ulama mengatakan valiosali itu ada dua maknanya, entah mendoakan orang yang mengundangnya atau dia solat di rumah orang yang mengundangnya dan mendoakan keberkahan dan permintaan ampunan. Wa imkana mufteron valyataam dan apabila ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis yang kedua nanti akan datang fikirnya hadis yang ketua Rasulullah SAW bersabda fa insya'a ta'ima wa insya'a taroka apabila ia ingin untuk makan maka ia makan dan apabila ia tidak ingin makan maka ia tinggalkan nah pembahasan yang pertama dari hadis ini idha du'iya sa'imu ilal walima apabila orang yang sedang berpuasa diajak untuk menghadiri undangan Undangan pernikahan. Iya. Apa hukumnya? Orang yang sedang berpuasa diajak untuk menghadiri undangan? Kata penulis, "Yajibu alaihil ijabat Wajib bagi orang yang sedang berpuasa untuk menghadiri undangan pernikahan. yajibu aklu bila Dan tidak wajib bagi orang yang sedang berpuasa untuk makan tanpa adanya perselisihan di antara para ulama, maksudnya seluruh ulama bersepakat ketika orang yang diundang sedang berpuasa maka tidak wajib baginya untuk makan. Fakat kala Rasulullah SAW idadu ya hadukum fal Karena Rasulullah SAW telah bersabda apabila salah seorang dari kalian diundang maka hendaklah ia menghadirinya. Dan perintah ini mencakup orang yang sedang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Fa in kana sha'iman falyusalli. Apabila ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendoakannya. Wa in kana muftiran fal yatan. Apabila ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia memakannya. Perhatikan selanjutnya. La yajuzulahu an ya'kula in kana sawmuhu wajiban tidak boleh bagi seorang yang sedang berpuasa untuk makan kalau tidak boleh, itu berarti haram Ia. tidak boleh bagi seorang yang berpuasa untuk makan di acara walima pernikahan in kana sawmuhu wajibah apabila puasa yang ditunaikannya itu adalah puasa wajib Ia. nanti akan datang kalau sunnah kasumin nazri wal kafara. Seperti puasa nazar atau puasa kafar tahu puasa nazar ya, kalau misalnya banyak orang yang seperti ini, kalau misalnya anakku disembuhkan maka saya akan puasa dua hari misalnya. Iya, tak kalah anaknya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus berpuasa dua hari. Iya, nah ketika dia berpuasa dua hari bertepatan dengan undangan pernikahan, maka haram baginya untuk membatalkan puasanya. Walaupun makanan yang hadir itu kadang makanan terenak di pandangannya wow. ya, dibungkus saja pak ya. <laughs> bawa kantong dari rumah iya <laughs> ini yang pertama an yuftir inka nasomuhu tatawu'an dan boleh baginya ya. jadi kalau baca bahasa Arab ustaznya baca bahasa Arab perhatikan misalnya an yuftir dan boleh baginya, berarti lahu boleh ia, itu sedikit demi sedikit walaupun kita tidak belajar bahasa Arab ketika memperhatikan kata perkata, kalimat per kalimat dari arti, itu bisa kita tangkap iya, bisa kita tangkap walahu an yuftir dan boleh baginya untuk berbuka idha kana apabila sawmuhu puasanya tatawu'an sunnah ini diantara nama lain untuk sunnah tatawu' iya ada berapa sudah ada berapa lima ya hitung sendiri sudah besar Alhamdulillah ya dan boleh baginya untuk berbuka apabila puasa yang ditunaikannya adalah puasa sunnah wa akhtalaf al-ulama'u fil-afdwalillah sementara para ulama itu berbeda pendapat apakah yang lebih utama baginya maksudnya apakah dia melanjutkan puasanya atau berbuka pendapat yang pertama yustahabbulahul iftar nah dari sekarang ini perlu kita belajar fikih mengenal perselisihan satu dua pendapat agar apa? agar kita tidak menyalahkan orang lain ketika melihat orang lain misalnya wih, bangkit dari rakaat kedua dia tidak mengangkat takbir tidak mengangkat tafan tidak mengangkat tangan ya bangkit dari tasyawud pertama tidak mengangkat tangan wih salah solatnya itu padahal ada pendapat yang seperti itu bahkan pendapat itu yang kuat Ya, karena hadis yang mengatakan mengangkat tangan ketika bangkit dari rakat kedua itu hadis dari perkataan sahabat, bukan dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara apa kata Rasulullah Sallam? Wahai rul Hudah Nabi Nsallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallam bersabda: Salu kamar aitumuni usalli salatlah sebagaimana engkau Melihatku salat, ya. Ini perlu kita mengenal perselisian agar tidak kaku dalam menjalani kehidupan. Islahul iftar. Pendapat yang pertama Disunnahkan untuk berbuka bagi orang yang puasanya apa tadi pak sunnah atau wajib? Puasanya sunnah ya, ya perhatikan. Ya. Allah subhanahu wa taala berfirman. Orang yang akan menampung ilmu, yang pertama dia siapkan hatinya, yang kedua dia siapkan hati, apa namanya pendengarannya, ya, dan yang ketiga dia hadir, maksudnya ruh, ruh dan jasadnya itu hadir di majelis ilmu. Siapa yang menyiapkan tiga ini, maka dia akan membawa hasil pulang karma. Ya, Rasulullah Sallam atau Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman sendiri liman al kawsamah bagi siapa yang Mempersiapkan pendengarannya, ya. Kemudian menyiapkan hatinya dan dia hadir. Ini tiga yang perlu dihadirkan saat menduduki ilmu. Pendapat yang pertama disunahkan untuk berbuka. Fakat rawal bayhakii bayhakiu an abisaidinil khudirallahu taalaanhu an nahuqal. Karena sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al Imam Al bayhaqi dari sahabat yang mulia Abu Said radhiyallahu taala anhu bahwa qala sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman di suatu hari aku membuat sebuah makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa yang membuat Abu Abu Said Al khudri fa atani huwa ashabuhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama para sahabatnya falamma wudhi at-to'am tak kalah makanan itu dihidangkan iya makanan sudah dihidangkan Rasulullah SAW sudah ada dan para sahabatnya Abu Said menghidangkan makanan yang telah dibuatnya qawla rujulun minal qawm inni sa'imun so maka di antara lelaki ada yang mengatakan saya sedang berpuasa iya saya sedang berpuasa Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Rasulullah SAW berkata Da'akum ahukum wa ta'ka'lfa Saudaramu telah memanggilmu Dan saudaramu telah menempuh sebuah Apa namanya? Sebuah kesusahan, keletihan untuk menjamumu Iya Summa qalalah Aftir wa summa kainahu yauman in syikta Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada lelaki yang berkata, sedang berpuasa After, berbukalah, ya, batalkan puasamu mu. Wasum maka nahu yaman insyita dan berpuasa dari hari-hari yang lain. Apabila kau ingin, coba lihat Rasul memerintahkan orang ini untuk berbuka. Karena puasa yang ditunikan itu puasa apa? Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Ia ya. wafisana dihidupun. Namun pada sanat periwayatan hadis ini. Terdapat kelemahan, ya hadis lemah, tidak boleh diamalkan, ya, <gum> ya. Tapi hadis ini terdapat kelemahan, ya. Walahu syawhid, syadidut, syaridatut daaf, dan hadis ini memiliki pendukung-pendukung dari jalur yang lain, tapi juga pendukungnya lemah, ya. Misalnya contoh ya, misalnya hadis, so, suatu hadis sudah ya, sudah selesai. Misalnya suatu hadis yang dibawa oleh saudara siapa? Siapa namanya? Saudara Syukri ya? Siapa namanya? Jaafar. Ya suatu hadis yang dibawa oleh saudara Jaafar. Nah hadis ini lemah karena kelemahan hafalan Jaafar. iya misalnya contoh ya. Kemudian datang siapa namanya? Alfian. Datang Alfian. Alfian ya? Datang Alfian membawa hadis juga teksnya sama dengan teks yang dibawa oleh Ja'far namun lihat-lihat nah coba lihat ya berarti Alfian mendukung hadis yang dibawa oleh Ja'far nah Alfian sendiri juga daif lemah ya tidak kuat hadisnya ya seperti ini ceritanya hadis ini ada penguatnya tapi ternyata yang menguatkan ini rawinya periwayat hadisnya juga lemah ya sama-sama lemah tidak naik ke kuat iya nah jadi hadis lemah itu bisa kuat ketika dikuatkan oleh hadis yang perawinya kuat hafalannya dipercaya agamanya ini pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat yang terkenal menurut di sisi orang-orang yang mengikuti Imam Ahmad demikian pula pendapat sebagian orang-orang yang mengikuti Imam Asyafi'i pendapat yang kedua kita baca cepat Al an yuwasil sawma. Pendapat yang kedua yang lebih utama baginya adalah menyambung puasanya. Maksudnya terus berpuasa tapi hadir. Fala amalah dan tidak boleh ia memutuskan amalannya. Maksudnya tidak boleh membatalkan puasa yang sedang ditunikannya walaupun puasa sunnah. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fa in kana shaiman falyu dan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inka nasaiman apabila ia sedang berpuasa, faliosalli maka hendaklah ia mendoakan. Kata penulis isharon bi an bi an yuasila saumahu wa ibulil ahli ahli tuam. Pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi terdapat isyarat terhadap orang yang diundang dan sedang berpuasa hendaklah ia melanjutkan puasanya dan memberikan doa terhadap orang yang mengundangnya. Apa kata Rasulullah? Apabila ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia apa? Berdoa. Rasulullah tidak mengatakan hendaklah dia apa? membatalkan puasanya. Ada hadis yang tadi tapi hadisnya apa? lemah. Iya. Kemudian perayahnya yang perlu diperhatikan. Illa إذا Namun perhatikan, namun apabila puasanya dia melanjutkan puasa dia memberatkan orang yang sedang mengundang. Ya yeah, jangan sampai orang mengundang, eh. jangan sampai dia tidak eh, menyangka masakan kita. Ada apa-apanya misalnya. toh, ia. Kata penulis, kecuali apabila puasa dia memberatkan orang yang mengundang dan akan menimbulkan suatu perasaan di hati orang yang mengundang, maka yang lebih utama, ia berbuka dalam rangka menyenangkan hati orang yang mengundang dan memasukkan kebahagiaan di dalam dirinya. Ia. Dan pendapat ini adalah pendapat yang benar. Jadi dirinci tidak langsung buka. Iya, eh, puasa sunnah bukan mumpung enak juga masakannya. Tapi dirinci dulu. Iya, kita lihat orang mengundang. Oh, senang je kalau saya tidak makan, lanjut puasa. Tapi kalau berumbukannya? Iya. Langsung bermuka masam itu lebih baik kita apa? Lebih baik kita berbuka. Iya. Sekira sampai di sini, masih ada tersisa satu pembahasan yaitu pembahasan apakah wajib bagi orang yang tidak berpuasa ketika menghadiri undangan makan Apakah wajib makan atau tidak makan? Iya, ini. Betul-betul Islam itu apa? Lengkap dari segala sisinya. Iya. Saya kira sambil sini, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <-tuh>